channel Fajar Super. Sahab channel Fajar Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya lagi ada di rumahnya ibu rames pedagang ikan asap yang ada di desa Ambulu, kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Cara yang pertama, sebelum ikan diasap, ikan dapat beli dari nelayan langsung seperti ikan kedukang, ikan sembilang atau ikan pari. Yang pertama, ikan dikeluarin isi dalamnya, lalu ikan dipotong-potong di belah-belah sesuai ukuran. Ada yang ukurannya agak besar, ada yang ukurannya agak kecil, sesuai ya tergantung harga nanti jualnya lah. Kalau harga jualnya agak e, mahal, memotongnya ikannya itu agak besar sedikit. Kalau nanti jualnya e, ikan asapnya agak murah, potongnya yang agak kecil. Nah itu bosku caranya itu. Setelah itu setelah dipotong-potong lalu ikan dicuci bosku setelah dicuci ditiriskan terlebih dahulu setelah benar-benar air eh, cucian itu sudah kering lalu eh, persiapan untuk memanggang cara mengasapnya menggunakan tungku yang dibuat eh, secara manual dengan cara dibikin serupung ke atas supaya asap enggak mengganggu uh, warga di lingkungan rumahnya Ibu Rames Ibu Rames sendiri memakai bahan baku untuk mengasap ikan yaitu dari sisa limbah patok kelapa lah yang sering kita jumpai di pasar-pasar Penjual kelapa itu kan ada batok kelapa Nah itu Ibu Rames Menggunakan bahan bakunya Untuk mengasap ikan menggunakan batok kelapa Dan kata Ibu Rames Batok kelapa itu eh, Sangat bagus Untuk Mengasap ikan karena panasnya Yang bagus Dan aroma asapnya itu Bisa membuat ikan Terasa enak Makanya Ibu Rames menggunakan bahan baku untuk mengasap ikan pakai batok kelapa sama sendiri bosku katanya itu kalau menjual ikan asap itu nggak di pasar bosku tapi dijajakan keliling bosku keliling dengan cara keliling ke eh, ke kampung-kampung lah dan sangat aku keras bosku walaupun harga ikan asap dengan ikan basah itu harganya jauh lebih mahal ikan ikan asap harganya tuh jauh lebih mahal ikan asap dibandingkan ikan basah ikan asap itu aromanya atau rasanya lebih mantap Ibu Rames warga desa Ambulu lokpahing Kecamatan Losari Kabupaten Cerbon yang kesehariannya menjual ikan asap Ikan yang asap jenisnya yaitu ikan kedukang ikan cengbilan dan ikan pari ada juga badan ikan kelotok tergantung bahan yang mau diasapnya atau bahan ikannya. Kalau ikannya lagi adanya ikan klotok, yang diasap ikan klotok. Atau lagi musimnya ikan kedungang, yang diasap ikan geduka. Begitu seterusnya setiap hari seperti itu. Mas. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton videonya sampai selesai.